Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau bahas tipe hubungan yang selanjutnya, yaitu hubungan romansa atau pacaran. Pacaran or pernikahan juga kayaknya bisa masuk di sini, gitu. Tapi karena ada istilah pacaran setelah pernikahan, <laughs> oke okay. pacaran yang halal setelah pernikahan, ya apapun itu hubungannya, makanya aku highlightnya adalah si pacarannya. Baik, yuk kita bahas. Jadi di sini komponen dari pacaran gitu ya, komponen dari pacaran atau pacar, mau pacaran sebelum nikah, mau pacaran setelah nikah, prinsip-prinsipnya sama gitu. Meskipun kemungkinan besar ini bakal banyak komentar yang nggak tahu gimana, but secara teori ngomongin ya, ini prinsipnya sama antara pacaran setelah nikah sama pacaran sebelum nikah. Ini yang ada di dalamnya. Jadi komponennya adalah intimacy dan passion. Ada kedekatan di sini dan nafsu. gitu. So, yuk kita baca yuk. Romantic love bonds people emotionally through intimacy and physical passion. Partners in this type of relationship have deep conversations that help them know intimate details about each other. They enjoy sexual passion and affection. These couples may be at the point where long-term commitment or future plans are still undecided nah di sini kenapa aku bilang pacaran karena untuk long term commitment or future plan-nya masih belum bisa dipastikan gitu loh cuman karena istilah orang Indonesia ada yang namanya pacaran setelah menikah jadi aku mengikuti istilah itu but based on teorinya sendiri jadi di sini yang nggak ada itu adalah komitmen gitu nah Apakah ini disebut FWB? Bukan. Di sini tidak ada komitmen bukan berarti FWB ya. Nanti ada FWB ada ada lagi tipenya gitu. But jadi yang ada di sini poin terbesarnya adalah. Dalam hubungannya. Hubungan romantis. Hubungan romantis. Itu ada dua Bawaannya. Bawaannya. Nafsu terus Sama pengen deket terus Gitu Di tengah-tengahnya ini Let's say kita tulis komitmen Komitmen ini Bisa ada Atau enggak But Titik terbesar dari hubungan romantis itu adalah ini. Nafsu terus. Sama pengen deket terus. Gitu. Mungkin nanti setelah ada ini bisa membentuk komitmen. Bisa jadi gitu. Tapi enggak juga. Ya memang pada dasarnya hubungan romantis. Kalau berdasarkan teori triangle of love ini ya ada intimasi sama passion. Jadi kalau misalnya aku ambil kesimpulan. Kenapa ya, pasangan aku tuh sangean banget gitu ya? Kalau misalnya lagi deket-deket pas kita pacaran, ya memang hubungan romantis isinya itu gitu. Hubungan romantis tuh isinya itu deket dan seksual, seksual relationship gitu. Kalau misalnya nggak ada ini, ini bukan hubungan romantis Kalau misalnya dekat plus komitmen, misalnya Ini bukan hubungan romantis, ini bukan hubungan romantis gitu loh Yang namanya hubungan romantis adalah, based on teori ini, dekat dan ada seksualnya Makanya, kadang suka bingung sama orang-orang yang mau pacaran tapi nggak ada hal yang menjurus ke arah sini tuh ya nanti pada dasarnya itu cuma pengen deket dan komitmen doang nggak mau ada seksual relationshipnya ini nanti ada dibahas di video selanjutnya gitu di video selanjutnya ya jadi yang mau aku highlight di sini selama kalian mengatasnamakan hubungannya itu adalah hubungan romantis maka based on teorinya ada dua indikator utama di sini disebutnya intimasi di sini disebutnya passion nah di sini pada akhirnya mungkin mungkin bakal ada komitmen Bakal ada komitmen, tapi nanti nama hubungannya jadi beda lagi gitu loh. Mungkin nanti ada komitmen, tapi hubungannya bukan hubungan romantis. Bukan hubungan romantis. Ada lagi yang bakal aku bahas di video selanjutnya. Jadi ini, poin terberatnya, poin besarnya adalah menurut standberg ini kalau kamu punya hubungan romantis maka indikatornya ada dua ada intimasi bawaannya pengen deket terus dan ada passion bawaannya sangat terus coba apa yang kamu pelajari di video ini tulis ini di komentar oke okay? Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan apa Update video selanjutnya.